yang mengabarkan bahwa Leslar ini masuk nominasi Couple Dangdut of the Years 2022 versi Dangduters Info, Lesti dan Bilar Alhamdulillah persahabat ya masuk nominasi Couple Dangdut of the Years 2022. Untuk mendukung idola kesayangan kita persahabat ya kita lihat di sini ada syarat dan ketentuan voting. Yang pertama wajib follow Instagram Dangduters Info supaya kalian memperoleh hak voting.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 Komentar pun banyak sekali, persahabat jadi berikan untuk Leslar. Ini keren banget dukungan yang sangat luar biasa dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita. Kemudian, persahabat ya, bunda Leslie Kujara pun ini masuk penyanyi dangdut wanita of the years 2022. Ini keren banget persahabat ya. Untuk cara voting juga masih seperti uh, sebelumnya. Untuk voting Bunda Lesti Kejora sebagai penyanyi dangdut Wanita of the Years 2022 Kita dukung, kita support apapun itu untuk karya-karya seorang Lesti Yuk persahabat ya, kompa tetap solid untuk dukung idola kita Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari akun Bilar Ngintip Dede Ini ada sebuah kalimat yang diunggah Gimana nih, lagu Bunda Lesti berkumandang di grand final di A5 panas gak tuh? Wow, keren banget nggak nyangka. Bersahabat ya, lagu Bunda Lesti Kejora selalu berkumandang. Apalagi bersahabat ya di grand final, Dangdut akan 5 kemarin. Lagu Bunda Lesti dibawakan oleh finalis Sri Devi dan Ebi yang membawakan lagu. Bunda Lesti Kejora makin bangga dan kagum dan pastinya kita juga selalu menunggu selalu menantikan kejutan karya dan single terbaru Lesti Kejora doakan mudah-mudahan secepatnya Bunda Lesti bisa mengeluarkan single terbarunya dan selanjutnya juga persahabat, ya kita lihat di unggahan Ibu Harsiwi Ahmad ada informasi juga bakal ada acara Hut Indosiar persahabat, ya dua malam gemilang penuh warna kita lihat bersahabat oh ya kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Nantikan dua malam gemilang konser menggah dan penuh kejutan pada perayaan HUT Indosiar yang ke-28 tahun mendatang Malam pertama akan ada konser Indosiar 28S Pada 10 Januari dan malam kedua ada konser raya 28 tahun Indosiar 228 Ia ya Atau luar biasa Pada 11 Januari 2023 Live di Itasiat Kejutan apa yang paling dinanti Ikuti terus info terupdate nya Itu info dari Ibu Harsiwi Dan kita lihat di kolom komentar Banyak tentunya komentar Nama Lesti diberikan dari Lesti Lovers Diantaranya para sahabat dari akun Eliza Underscore 4161 Real Selalu menanti penampilan spektakulernya Bunda Lesti Kejora Lesti Kejora Bu Semoga ada Lesti Kejora Bismillah semoga ada Lesti Banyak banget para sahabat ya Komentar yang diberikan Untuk Bunda Lesti di postingannya Ibu Harsiwi Ahmad ini menunjukkan bahwa orang-orang sangat-sangat menunggu penampilan Bunda Lesti Kejora dan selanjutnya juga sahabat, ya kita lihat ada postingan spesial dari Marwah FC kita lihat persahabat satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan namun kita dibikin salvok dengan kalimat yang diunggah Pantes bawa legging tapi nggak bawa celana Mungkin benar yang diteriakin dedek Belum titik-titik kak katanya itu Wow Dibikin penasaran banget ya lanjutan kata-katanya Masya Allah mudah-mudahan ada kejutan Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar